Cita, cita, cita, cita, cita, cita, cita. Apa harapan Ibu dari Baitul Mal Bu, tanggapan masalah sunat masalah ini Bu? Kalau Harapan kami, semua yang kita lakukan ini menjadi suatu kebanggaan khususnya kepada Baitul Mal bisa berbagi uh, berjegi yang ini badan yang kita ada berjegi-berjegi kita, kita ini bisa membantu orang-orang yang gak mampu ya Alhamdulillah. rasa sukacita juga kepada warga saya rasa juga sangat uh, sangat merasakan manfaatnya bahagia apa punya aya juga bahagia jadi kalau ke depannya atau ke depannya Kedepannya, gimana? mudah-mudahan biar bertambah banyak lagi mm, ya, ya. dan ini kita berharap ke depannya eh uh, fakir berkurang. Tidak. Tapi tidak. walaupun fakir uh, miskin berkurang, lebih banyak kepada masyarakat tidak mampu yang masih Ibu ini apa tanggapan ke depannya, Bu? Masalah malam ini. Terjatuh, ini apa apa hara, apa yang Ibu rasakan? setelah menjadi dengan sebelumnya terasa ya ada rasa iman yang dari segi masyarakatnya gimana bu maksudnya masyarakat kita di lingkungan Islam selama ini bukan dengan muslim ya sekarang sudah berlingkungan dengan orang muslim semua bagaimana tanggapan mereka sama Ibu silaturahminya bagaimana bagus misalnya saya dulu enggak pernah ke maksudnya mereka juga mau menjadi dia saya ingin tahu betul mereka juga tidak pernah memisahkan oh ini agamanya yang lain Tidak ada berarti ya Masyaallah, baik. Bagus namanya, Bun. Nyarok. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Asalamualaikum.